Halo hai, hai, Ya hai, hai, hai, ini Aku hai, hai, tebak hai, hai, mas hai, Masuk Tebakan nomor hai, hai, yang pertama Iki aturane gini aturane, Sengguyu kalah hai, apa hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Apa yang dunia Ayo. Dua, apa yang dunia Dua. Dua, apa yang dinayakan. Melon <laughs> Lanjut, lah. Yang gede udah kalah. Lebaran singkat gue ya, cinta ya. tebakan nomor 2 <tiny <tiny <tiny Lanjut singkat Kupi, ya, oh. apa persamaan tukang sate dan tukang eh apa persamaan tukang soto sama tukang sate apa persamaan tukang soto sama tukang sate mondu apa persamaan tukang soto sama tukang sate podo podo tujual era <laughs> lah persamaan yang podo-podo-dodol udah mampu <laughs> ora. Iki saya kira jawabannya ya podo-podo itu orang gini podo-podo-dodol <laughs> eh, podo-podo-dodol Nggak lah. Yo, malah aku yang Pertanyaan ketujuh, Tujuh. Apa yang ada di akhir zaman? Apa oh, yang ada di akhir zaman? Kok ngamuk-ngamuk? <tutuk> Omai oh, ya, jujur. Mau <my God. tutuk> jujur? Tanya -tanya <tanya> apa yang ada di akhir Jerman, lo? Apa yang ada di akhir Jerman? Salah. Apa <tanya> yang ada di akhir Jerman? Di akhir Jerman. Akhir Jerman, lo ngono troco. Wih, sih, kan orang Jerman. Wih, bos. Besan, ngono, besan. Ayo, bo. N huruf M akhir zaman Z A M A N lagi dah bingung dulu dah tercant bingungnya lah pertanyaan selanjutnya Mas Angga Dek, dikarenanya sama Agga sanggupnya apa ya? binatang apa yang paling panjang? binatang apa yang paling panjang binatang binatang apa yang paling panjang membuat jawab panjang apa ini? yo yang paling panjang pokoknya yang paling panjang binatang apa yang paling panjang binatang apa yang paling panjang Nerah, nera, nera. binatang ular ngantri nerah, nerah, nerah, nerah, orang nerah, nerah, nerah, nerah, nerah, nerah, nerah, nerah, nerah, nerah, nerah, nerah, nerah, nerah, ngantri nerah, nerah, nerah, binatang apa yang nerah, nerah, nerah, nerah, nerah, saya nah, so ini bantuin binatang rak toko pulsa ya pulau kau beli apa ya rak untuk bantuan <San> binatang mana itu ini temanis nah binatang binatang apa yang paling kecil kan biru ini supaya binatang kutu. apa yang paling kecil kutu kepala dipanggil yora Oboh. nyerah eh. pindahkan agak nyerah ora binatang apa yang paling kecil buang uang sangat mudah sekali binatang paling cilik binatang apa yang paling kecil paling cili lewan kewana puyuk nerah nerah cacing pangcili, cacingan, mereka nak nak saya Okay. <tuk> iya tuh, Alhamdulillah, alhamdulillah rampung sholat, wes lanjut meneh tebe, tebe, tebe masuk akal lagi, ganti kabin, masuk orang lanjut, gerindu supaya gih, mau ini selanjutnya, oke, nenek. Nenek siapa yang jalannya loncat-loncat? Ya, Rauhno, <lacht> loncat-loncat Nenek, Nenek siapa yang jalannya loncat-loncat? Ngomongnya Rauhno Ya Rauhno, Nabi Nenek kodok Nenek kangguru Nenek siapa? Nenek kelinci Yo pora wes masuk akal pora. Nengakui <tuk> <Weh> masuk. <du>. Nih yo lari di <tuk> dalam tuh. Mesti kan apa Edwin tuh di Ranu Bahira di Nanae. Mesti kelinci itu tuh sih lupa tuh masuk pora. Nih tapi kan rano kakak akter nih Ranu. Soalnya kelas. Soalnya Nanae kelinci tetap mencoret mencoret <tuk> Rah mungkin gue mau kelar, mau ngunduk lanjut, Supra, nomor 11 Ikan, Supra siap, ikan apa yang matanya banyak, ikan apa yang matanya banyak ya, siap itu bro, siap gampang takut omong laut Nyerah orang, gak siapa dah, nyerah, ikan teri sekelu Masuk lanjut. Apa yang di aja yo? Oh, aneh. Oh, apa yang dimiliki kambing tapi tidak dimiliki hewan lain? Apa yang dimiliki kambing tapi tidak dimiliki hewan lain? Pikiran Apa yang tidak dimiliki? Eh, apa yang tidak dimiliki kambing? Apa yang dimiliki kambing tapi tidak dimiliki hewan lain? Oh, Semua mikirnya Tandengi kebun itu kan tapi kan mereka dengin kebun di bawah mereka dengin salah yang dimiliki nyerap orang yang dimiliki kambing dia anak kambing masuk orang masuk orang masuk akal orang yuk masuk akal nyurah dia anak kambing raktri tikus dia anak kambing peran duit Lanjut, lanjut, mana lanjut, mana? Ah, wes, wes, lanjut. Dulu lah ngobrol, lanjut. Letda harus serah tiga rumah.